Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya Seputar Ayu tim. Falsi yang pertama yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Di sini ada informasi terbaru nih Mengenai event gunawan yang hari ini akan segera tiba di Jakarta Dari salah satu sahabat Mas hari ini terakhir di Turki See you in Jakarta jadi besok atau lusa Ivan Gunawan sudah ada lagi nih di Jakarta Dan pastinya akan menemani kita semua di Bronis TV Namun Ivan Gunawan akan memulihkan operasinya di hidung dan ada juga di payudara Menurut informasi Ivan Gunawan ke Turki untuk operasi hidung dan juga payudaranya agar lebih sempurna, lihat lebih seksi. Tentunya, formasi yang kedua di sini dari Boy William yang hari ini tertawa lepas karena melihat perubahan di rambutnya. Bila proses potong rambut dari Boy William yang masih penasaran, kupu ah. gua berhasil udah kayak sok cengkih, tinggal giliran gue tulis. Boy William di Insta -nya. Kemudian juga di sini mau coba potong rambut ala orang Korea. atau tahu jadinya apa ditunggu ya guys. Wah, ada foto rambut terbaru nih dari Boy William yang katanya pengen banget nih kayak orang Korea, terutama Sok Cengki Wah, wah, wah inilah hasilnya tampan banget di Pemirsa dan hasil dari potongan rambut ini Boy William dan sahabat-sahabatnya terus membahagi salah satu kameraman di Pemirsa bagi sahabat semua yang penasaran di akhir segmen Mimin akan menginformasikan videonya untuk sahabat semua di rumah dan informasi yang ketiga di sini ada Ayu Tinting dan juga Bilgis Humairah Razak yang menghabiskan waktu liburannya karena besok sudah masuk sekolah lagi nih Bilgisnya dengan cara jalan-jalan di salah satu pol yang ada di depo sehat selalu untuk Ayu Tinting selalu ingin membahagiakan putri tercintanya, putri tercantiknya dan putri solehahnya. semoga rezeki ayu tingting selalu berlimpah dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. banyak orang-orang yang sayang dan pastinya sangat mencintai ayu tingting termasuk juga mimini. hahaha. <ganti> oke semua semua selamat beraktivitas dan selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa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 sepnya apa? <laughs> kamu bagus deh, Amerika di naikin berdua. Ya tua, gimana gue Indonesian Idol? Tapi <laughs> nggak <laughs> <laughs> <laughs> Jangan lupa Lagi, nak Lagi, lagi Bil Lagi, lagi Bentar terus, terus, terus, terus, terus, bentar, bentar. berapa Cukup makan pakai Nasi sama rumput laut aja ya Sama kimchi udah ya Kita menikiriting Karena besok udah mulai apa? Main Sekolah Sekolah, tadi main puas nggak Oke okay ya Ale nggak main ya udah nggak dapet hadiah Yo, bener? ya udah bener bener nih ya satu hadiah apaan <laughs> hadiah apaan